serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan berhangat seputar leslar tentunya Menemani santai bagi kalian saat ini Bang akan memberikan informasi menarik dengan kabar terbaru seputar idola kita Bunda Lesti dan Papa Bilar Kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar bahagia Alhamdulillah di acara Kiss World semalam Lesti Rizky Wilar akhirnya kembali menambah piala penghargaan 3 piala sekaligus persahabat ya kembali diraih oleh Bunda Lesti Dan Alhamdulillah untuk keseluruhan Leslar membawa piala penghargaan 8 piala Kiss World 2022 Disimak dulu persahabat yang pertama, untuk piala yang didapat oleh Leslar, ini adalah di nominasi anak Q Terkis, dimenangkan oleh Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, BBL ya. Yang kedua, nominasi pernikahan Terkis Alhamdulillah semalam, Bunda Lesti, Bapak Bilar mendapatkan piala penghargaan, dan selanjutnya ada nominasi pasangan baper Terkis, Alhamdulillah diraih juga oleh Bunda Lasti dan Papa Bilar. Dan berikutnya ada nominasi penyidang dangdut wanita Terkis, Alhamdulillah Bunda Leslie kejora sebagai pemenangnya. Dan kita lihat berikutnya juga di nominasi Hot Papa Terkis, semalam juga Alhamdulillah Bapak Rizki Bilar ini sebagai pemenang. Dan berikutnya juga nominasi Hot Mama Terkis Dan Alhamdulillah Bunda Lesti pun mendapatkan piala tersebut dan sebagai pemenang Dan selanjutnya Ada nominasi netizen Darling Terkis Masya Allah Bunda Lesti ini pemenangnya bersahabat ya Dan berikutnya Ada nominasi Fans Indosiar Terkis Lesti Lovers mendapatkan piala penghargaan dan persahabat ya, di satu nominasi saja Gundala Papan Bilar Tidak mendapatkan piala penghargaan Nominasinya keluarga Terkis Wow, ini sih suatu pencapaian yang sangat luar biasa Alhamdulillah, 8 piala sekaligus Diraih oleh Leslar Ini berkat kekompakan dari fans sejati Masya Allah Mudah-mudahan tetap kuat Tetap solid untuk selalu mendukungnya yang terbaik Buat Lesti dan Rizky bilang. Unggahan ini pun diposting oleh akun Leslar Lovers anas Arab Kita lihat di kolom komentar pun banyak sekali tangga kan? Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Yaitu dari akun Ayunda Faliha mengatakan, Fans yang betul-betul tulus gak akan membuli Tapi mendukung Iya kan netizen tuh Masya Allah banget ya Fans yang betul-betul tulus itu adalah mendukung Bukan membuli Ini sih luar biasa banget Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun ANS SAP Mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah Walaupun satu gelar lepas It's okay Yang dapat Mungkin penat-manutan juga persenbatnya yang dapat mungkin panutan juga Kita tentunya tetap bersyukur delapan piala penghargaan disambut oleh Leslar Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan Masya Allah, mudah-mudahan tetap seperti ini Kompak solid mendukung yang terbaik Apapun itu, buat idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilal untuk berikutnya juga persahabat, kita lihat di sini ada sebuah unggas special dari Indosiar. Indosiar 4 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan. Ada nama beberapa yang mendapatkan piala penghargaan ya, dan ada ucapan nih buat pemenang. Di antaranya ada idola kesayangan kita yang menambah piala kembali semalam di acara Kiss World 2022. Tiga piala penghargaan langsung untuk didapatkan oleh Lestin Reskribilar. Untuk piala penghargaan yang disambah semalam ada kategori pernikahan terkis, ada juga netizen darling terkis, dan hot papa terkis. Itulah tiga piala penghargaan yang didapat semalam oleh Bunda Lasti dan Papa Pilar. Dan dari sebuah ucapan selamat dari Indosiar malam kedua dari Word 2022 sukses digelar. Ini dia para pemenangnya. Selamat untuk para pemenang. Kalian mengucapkan selamat kesiapan nih pastinya. Gelaslah dong. Alhamdulillah 8 piala didapat dari acara Word 2022. Dan di postingan ini pemirsa banyak sekali komentar dan tanggapan. Salah satunya ada komentar yang kurang enak didengarnya oleh para fans atau warga konoha. Salah satunya dari akun Kristi Rundayani mengatakan, wajar kok yang menang yang punya rumah, katanya itu persahabat ya. Wow, ini tidak lain tidak bukan ini menyinggung leslari persahabat ya, katanya. Wajar saja menang karena yang punya rumah, katanya persahabat. Di sini banyak sekali tanggapan atau jawaban komentar yang diberikan. Yani dari akun Safira Nazwa mengatakan di kolom komentar. Sejauh yang saya perhatikan, kalau ada award, yang fansnya militan itu Leslar. Keluarga Onsu, sama Sandrina, dan Rebo, ini saya ngomong secara objektif. Jadi artis-artis lain juga pasti punya fans fansnya banyak, cuma kalau secara jumlah dan militannya. Tuh, diingat persahabat ya, karena fans Leslar itu sangat barbar, bila mana ada ajang-ajang yang tentu, seperti uwat-uwat persahabat ya Ini Leslar selalu mendukung apapun itu untuk idola kesayangannya Kita abaikan saja persahabatnya komentar-komentar negatif Tetapi kita tetap support yang terbaik Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi fans yang kuat, Selalu menjadi fans yang barbar -bar untuk mendukung kebaikan Buat karya-karya dari idola kesayangan kita kita ke kabar berikutnya, para sahabat. ada sebuah ungan spesial juga ya Kita lihat nih, momen dari ayah kejoram Ini sedang kumpul di Cianjur, lagi makan bersama keluarga besar Insya Allah Enak banget ya Mudah-mudahan nih, keluarga besar Lesti di Cianjur juga Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Untuk berikutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan info penting dari Selfie Lida Saat live Instagram kemarin, ya Selfie Lida ini menyampaikan, menginfokan bahwa selfie juga diundang Di acara Bunda Lesti kejora Nih, tepatnya tanggal 14 hari ini Bakal ada acara di rumah Leslar Alhamdulillah kita mendapatkan bocoran juga bahwa selfie juga diundang ya oleh Bunda Lesti Mudah-mudahan ada kejutan, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan Dan kita doakan semoga acara hari ini diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dan kesuksesan Karena acara di rumah selar hari ini adalah acara silaturahmi teman kerabat Bunda Lesti Masya Allah banget ya pastinya bakal ada banyak vitamin Yang kita dapatkan langsung dari teman-teman dekat Dan tim serta langsung dari idola kesayangan kita Dan persahabat kita lihat juga ke kabar berikutnya ini kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti ya. Ketika di acara Kiss World 2022, bernyanyi diiringi oleh Papa Bilar sambil memainkan piano. Lesti Kejora ternyata memakai jauh atau baju ini dari Barley Asmara Persebati ya. Wow, harganya saja bukan main, dibanderol seharga Rp rupiah. Ini luar biasa Persebati ya. Alhamdulillah.